akan menghampiri kita tribuners oh, ini Pak, izin, Pak Pak Presiden. Ah, eh, disitu, Pak. Ya? Iya Siapa? Pak, izin, Pak. Kesan kita Pak bagaimana Pak setelah melintasi jalan Provinsi Lampung? Siapa Pak. <laughs> <guluh>, jalannya mulus Infonya mobil kita sempat macet juga Pak lewat jalan buruk Sebrang, Ya, ya sempat gue ya Pak ya Seperti apa? Seperti Baru Seperti apa? Seperti ya. pak apa? Ya. Seperti ya, <laughs> <coughs> Jol gimana Pak Jol kampungnya kayak gini Pak Mudah-mudahan kita ajak peserta disini Mudah-mudahan gak malu ya Pak Jol Mudah-mudahan gak malu ya Sudah <talking hole> saking ya. malunya makanya kita ajak Bapak kemarin. Iya Pak Lampung ini Lampung ini Pak Aduh Jangan geser, jangan, geser jangan geser, ya? Jangan geser, jangan geser, geser. Jangan geser jangan, jangan Nanti dia Nanti balik lagi. jangan geser. Jangan geser. Bukan Kita bang ada yang lecet mobil Di ya? Kemana aja, ini aja ini aja udah <tuk> hari ngapain misalnya? dia memang ini, <tuk tuk> nih aku Di depan kita adalah Menteri PUPR, Pak Basuki, di belakangnya ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir, sedang berlari. Sepertinya lokasinya berpindah, Tribuners. Oke, jangan okay. maju <tuk> lagi dong. Pak? Bagaimana Pak? Jalannya Pak? Pak. Pak? Pak? Pak? Jalan di Lampung Pak? Jalan...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 dan masyarakat perlu tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati dan wali, wali Tapi ini karena memang sudah lama, yang dia akan diambil alih oleh, oleh pemerintah pusat. Ya. Amin. <tuk tangan> <tuk tangan> tahun ini pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini ya, Alhamdulillah ya. ya. akan dimulai pembangunannya pembangunannya perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu gitu saya lihat tadi saya sudah beritakan Pak Menteri untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak. Gunil. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah semuanya. Ya saya rasa itu. Nah sampai ke perumdia berarti Pak. Ini yang termasuk Dari, ruas jalan yang diperbaiki perubah, Pak. itu Pak. Ini pokoknya yang rusak sampai Iya atau sampai ke mana yang rusak marah, enggak kita berbagi. Pak tadi mobilnya sempat pak, nyangkut ya pak. pak, sempat nyangkut ya pak mobilnya, sempat nyangkut mobilnya ya pak tadi di kota baru. Pak. Di kota baru. Kota baru. Perjalanan tadi Pak Nyangkut berenang. Oh dan karena, ya kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa pensiun juga. Banyak hal yang sama yang harus kita tangani. Oleh dan Kalau ongkas ra kan ajalnya rusak, Benar tuh, Pak. Benar, benar. Benar itu, benar, benar, benar. Semangat pak. Semangat, pak, Ada komentar, Pak, Ada komentar, ini kalau ini, pak, provinsi, pak, provinsi ah. kabupaten nggak akan mampu semuanya kita datangkan presiden sini buat iya. agar bisa bareng-bareng. Iya. Oke. Okay. Ada Bapak. satu ya yang saya minta karena ini sudah dibantu oleh presiden iya, masyarakat di sekitarnya pengusaha harus menyadari kemampuan pemirsa. Apa karena kita lakukan penertiban Pak Agus? Ya, akan kita ya, Akan, ya, terhadap terhadap itu, akan kita tertibkan. Saya dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Gop. Ya. Siap, ya. Siap. Mantap Pak Mantap Pak Gop. Mantang, mantang. Ah.